pun Anda berada, saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi kuliah di mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi makro dengan saya, Dr. Tau Siguau Apakah kabar Anda pada hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya serta ada sesuatu kemanfaatan yang Anda dapatkan dengan menyimak video materi perkuliahan kita pada hari ini Saudara, sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan di awal pertemuan materi kuliah kita yang pertama pada hari ini kita akan belajar tentang tinjauan ekonomi makro atau beberapa konsep dasar tentang ekonomi makro yang akan sering kita jumpai pada pembahasan selanjutnya PPT materi kuliah kita pada hari ini telah saya share melalui grup dan saya harap Anda sudah membaca sebelum Anda menyimak video penjelasan pada hari ini, serta Anda juga sudah membaca beberapa buku referensi yang terkait dengan materi kuliah kita hari ini, sehingga bisa membangun sebuah wawasan tentang konsep dasar ekonomi makro kepada Anda. Lalu, bagaimana penjelasan materi kuliah kita pada hari ini? Selanjutnya, Anda simak penjelasan materinya dari awal sampai dengan selesai. Saudara, pada prinsip-prinsip ekonomi mikro yang kita pelajari sebelumnya, sesungguhnya kita sudah mempelajari bahwa Ilmu ekonomi secara umum kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Nah, kalau kita jawab pertanyaan ini, maka jawabannya adalah, perbedaan antara ekonomi mikro dan makro ini terletak kepada skop kajian yang kita lakukan. Artinya bahwa, kalau kita membahas tentang Keputusan-keputusan yang diambil oleh rumah tangga dalam meningkatkan utility, dalam meningkatkan pendapatan, atau keputusan yang diambil oleh perusahaan bisnis dalam meningkatkan laba, meminimumkan biaya, melakukan ekspansi, dan beberapa keputusan-keputusan yang lainnya yang diambil secara individu, maka itu adalah skop kajian ekonomi mikro. Nah, Sedangkan kajian ekonomi makro kita tidak melihatnya secara individu Misalnya bagaimana tingkat pendapatan seorang konsumen Tetapi yang kita lihat adalah di dalam ekonomi makro pendapatan masyarakat secara keseluruhan Sehingga dalam kajian ekonomi makro ini kita akan membahas tentang perekonomian secara agregat atau secara keseluruhan Ya, jadi di dalam kajian ekonomi makro yang kita akan pelajari adalah Penentu pendapatan nasional secara keseluruhan Bagaimana tingkat harga secara keseluruhan Bagaimana lapangan pekerjaan secara keseluruhan dalam perekonomian Bagaimana tingkat konsumsi masyarakat Bagaimana tingkat investasi yang dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan Bukan lagi konsumsi sebuah rumah tangga atau bukan lagi investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, tetapi yang di dalam atau yang kita pelajari di dalam ekonomi makro adalah konsumsi secara menyeluruh atau konsumsi masyarakat, dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan secara menyeluruh. Nah, jadi inilah perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu, pertanyaannya, bagaimana asal muasal dari eh, lahirnya ekonomi makro itu sendiri? Jadi, kalau kita melihat sejarah bahwa ekonomi mikro, kita bisa membeli atau mempelajari di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Adam Smith, yang kita sebut sebagai bapak ekonomi, dengan judul "The Wealth of the Nation". Nah, di dalam "The Wealth of the Nation" ini, kita mempelajari beberapa teori-teori yang bisa mengarahkan bagaimana seorang individu meningkatkan utility atau rumah tangga meningkatkan utility bagaimana rumah tangga merespon perubahan harga yang kita kenal dengan teori permintaan atau bagaimana misalnya sebuah perusahaan merespon perubahan harga yang kita sebut dengan teori penawaran dan lain sebagainya mana di dalam teori klasik atau di dalam teori uh, yang kita kenal dengan uh, teori klasik adanya atau keyakinan para ahli ekonomi mikro yaitu adanya uh, tangan tak kentara yang mengatur sistem perekonomian sampai pada kesembahan-kesembahan tertentu yang disebut dengan uh, invincible hand lalu uh, bagaimana asal-masal ekonomi makro ini lahir? nah kalau kita lihat sejarah ekonomi makro ini muncul ketika terjadi degree depression atau depresi besar yang terjadi sekitar tahun 1930-an nah, jadi selama tahun 19, atau dimulai dari 20, 1929 sampai 1930-an kondisi ekonomi secara menyeluruh di dunia yang terjadi adalah kontraksi ekonomi artinya penurunan produksi Kemudian pemutusan hubungan kerja berarti berimbas kepada pengangguran yang tinggi. Ketika pengangguran tinggi tentu pendapatan masyarakat rendah, mempengaruhi permintaan yang rendah, akan mempengaruhi kemiskinan dan lain, -lain dan sebagainya. Terus berantem di masalah begini. Nah, jadi ini yang disebut dengan masalah yang terjadi sekitar tahun 1930-an yaitu degree Depression. Nah, pertanyaannya kenapa muncul degree Depression? Ya, beberapa uh, ahli ekonomi makro percaya bahwa degree depression yang terjadi tahun 1930-an ini sebagai uh, kegagalan atau uh, konsekuensi dari kegagalan model klasik dalam uh, menjawab persoalan ekonomi secara luas. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam ekonomi mikro kita kenal adanya invisible hand, artinya bahwa ada tangan tak tentara yang akan mengatur perekonomian sedemikian rupa. Jadi tidak perlu ada campur tangan pemerintah untuk mengatur perekonomian yang akan mengatur itulah Invincible and yang dipercayai oleh kaum klasik. Nah sehingga dari uh, kondisi yang seperti itu uh, maka menurut para ahli bahwa model klasik ini gagal untuk menjelaskan kondisi yang terjadi pada tahun 1930-an yaitu ketika terjadi pengangguran yang tinggi dan berkepanjangan. Nah, oleh karena itu, maka muncullah uh, dorongan untuk mengembangkan uh, sebuah ilmu yang baru, yaitu ilmu ekonomi makro. Nah, kalau di dalam ekonomi mikro kita percayai bahwa kitabnya adalah buku yang ditulis oleh Adam Smith, The World of the Nation, maka di dalam ekonomi makro ini kitabnya adalah buku yang ditulis oleh seorang ahli yang bernama John Maynard Keynes dengan judul The General Theory of Employment, Interest and Money, yang diterbitkan pada tahun 1936. Nah, jadi inilah kitab yang menjadi landasan ilmu ekonomi makro yang akan kita pelajari ke depan. Nah, perbedaannya apa? Dari teori klasik yang kita pelajari sebelumnya, yaitu bahwa di dalam teori klasik kita mempelajari ketika harga berubah akan mempengaruhi permintaan ketika upah berubah akan mempengaruhi keinginan orang untuk bekerja berarti bahwa harga dan upah ini adalah menjadi variabel penentu dari kegiatan ekonomi sebuah negara atau bisa mempengaruhi tingkat pengangguran di dalam sebuah negara nah tetapi menurut Keynes bahwa Kedua variabel ini tidaklah menjadi penentu utama dalam masalah pengangguran yang terjadi di sebuah negara, melainkan mungkin bahwa pengangguran yang terjadi ini disebabkan oleh karena tingkat permintaan agregat yang terbatas. Jadi, ketika permintaan masyarakatnya menurun, maka tentu akan mempengaruhi keinginan para produsen untuk memproduksi barang akhirnya yang akan terjadi adalah pemotongan hubungan kerja atau uh, pemberhentian para tenaga kerja karena produksi yang menurun sehingga akan mempengaruhi tingkat pengangguran dan lain sebagainya nah jadi inilah yang menjadi uh, jawaban atas The Great Depression ya, yang terjadi sekitar tahun 1932 kemudian kalau kita lihat sejarah ekonomi makro ini lebih lengkapnya lagi perkembangannya kemudian yaitu sekitar tahun 1950-an maka dengan uh, adanya tingkat kesejahteraan yang meningkat ya dan kemudian semakin uh, pentingnya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian maka pandangan Keynes yang uh, dilahirkan melalui bukunya pada tahun 1930-an tadi ini semakin besar uh, peranannya dalam uh, sejarah perekonomian yang terjadi. Kemudian diteruskan setiap tahun 1960-an, di mana banyak para ekonom percaya, ekonom percaya bahwa pemerintah ini bisa mengatur sistem perekonomian yang terjadi. Artinya bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam uh, mengatur pengangguran serta tingkat inflasi yang terjadi di sebuah negara. Lalu kalau kita teruskan sejarah setiap tahun 1970-an yang terjadi adalah stagflasi yaitu ketika stagnasi ekonomi atau kemandekan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjadi nah akhirnya pada tahun 1970-an ini menyebabkan orang semakin uh, tidak yakin lagi dengan pandangan uh, Seng, uh, yang kita jelaskan sebelumnya oleh karena itu maka kalau kita lihat sejarah perkembangannya ya sesungguhnya uh, teori ekonomi makro yang kita pelajari ini adanya sebuah uh, perubahan yang terjadi dari periode ke periode jadi ada uh, Keynes ada kemudian new Keynes dan beberapa penyekut-penyekut selanjutnya Nah masa baik ini terjadi lagi kemudian pada tahun 1990-an lalu kemudian berhenti sekitar tahun 2000-2001 lalu pulih lagi sekitar tahun 2002 -2005. berarti bahwa apa yang terjadi ya dalam perekonomian di dunia ini adanya sebuah siklus bisnis, yaitu adanya uh, naik turunnya sebuah kegiatan ekonomi sebuah negara. Ya, jadi, uh, apa yang menyebabkannya? Maka perlu kita lakukan penelitian-penelitian untuk menjawab apa sih sebenarnya yang menyebabkan naik turunnya uh, uh, kinerja ekonomi sebuah negara dari waktu ke waktu. Saudara setelah kita mempelajari perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro serta sejarah ringkas dari lahirnya ekonomi makro Maka pertanyaannya adalah apa yang menjadi persoalan utama dalam kajian ekonomi makro nah, Belajar ekonomi makro maka ada tiga pokok pembahasan yang menjadi bahan diskusi yang menarik untuk didiskusikan dalam kajian ekonomi makro tiga pokok persoalan utama ini adalah yang pertama adalah inflasi, yaitu ketika terjadi peningkatan harga-harga secara keseluruhan, kemudian yang kedua bagaimana tingkat pertumbuhan sebuah negara atau growth, dan yang ketiga adalah tingkat pengangguran atau unemployment. Nah. Kalau kita lihat yang pertama adalah konsep inflasi ya, Secara sederhana adalah peningkatan harga-harga secara keseluruhan Jadi ketika harga X saja yang berubah atau meningkat Atau hanya harga beras saja yang meningkat Atau hanya harga telur saja yang meningkat Itu belum tentu inflasi Jadi inflasi artinya adalah ketika semua harga-harga itu mengalami peningkatan nah berbicara tentang inflasi nanti nilai yang kita akan dapatkan adalah dalam bentuk persen misalnya 5% berarti harga-harga secara keseluruhan meningkat selama waktu tahun adalah lima nah, persen jadi uh, kalau kita mengelompokkannya maka inflasi ini ada beberapa kelompok ya di dalam uh, pokok pembahasan ekonomi makro dia dikatakan moderat apabila nilai inflasi sebuah negara itu berkisar uh, dalam kisaran satu digit misalnya lima 5%, persen, 9%, 4%, maka uh, ini namanya inflasi moderat tetapi ada kalanya inflasi yang terjadi di sebuah negara ini bisa lebih dari satu digit misalnya 50%, 90%, bahkan ratusan persen, bahkan Beberapa kasus di beberapa negara sampai seribuan persen. Nah, kondisi yang seperti itu disebut dengan hiperflasi. Jadi, hiperflasi adalah peningkatan harga yang sangat cepat secara keseluruhan. Jadi, kalau misalnya hari ini harga sepatu adalah katakanlah 50 ribu per pasang, maka ketika terjadi inflasi bisa jadi bulan depan menjadi 50 juta per pasang. Nah, inilah kondisi yang disebut dengan hiperflaksi. Nah kalau misalnya inflasi adalah peningkatan harga-harga secara keseluruhan Lalu kalau misalnya terjadi penurunan harga Namanya apa? Nah ini kita sebut dengan deflasi Jadi deflasi adalah penurunan harga-harga secara keseluruhan Apa ini mungkin terjadi dalam sebuah perekonomian? Ya bisa jadi Jadi kondisi inflasi maupun deflasi ini bisa menjadi sebuah gambaran dinamika dalam sebuah ekonomi makro sebuah negara Lalu yang kedua adalah persoalan yang kedua adalah pertumbuhan output. Nah, Jadi di dalam sebuah negara umumnya akan dilakukan pengujian kinerja. Kinerja sebuah perekonomian salah satu indikator adalah tingkat pertumbuhan outputnya. Jadi secara umumnya bahwa sebuah negara ini mengalami sebuah siklus bisnis yaitu booming dan resesi naik turunnya tingkat pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan yang positif, ada pertumbuhan yang negatif. Nah, secara uh, umum, ya, yang kita harapkan adalah pertumbuhan yang positif ketika terjadi booming. Tetapi kondisi resesi itu uh, suatu kondisi yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau kita melihat ukuran sebuah perekonomian, ya, apakah dia adalah perekonomian besar, kecil, sedang, dan seterusnya, atau juga ada istilah-istilah lainnya adalah negara maju, negara berkembang, negara miskin. Ukurannya inilah merup, uh, kita bisa gunakan dari tingkat output aggregate-nya. Ya, jadi uh, GDP yang biasanya kita akan pelajari di depan, GDP seperti apa. Jadi output aggregate sebuah negara atau GDP uh, sebuah negara ini menjadi suatu ukuran perekonomian besar kecilnya perekonomian sebuah negara. Lalu apa itu output aggregate atau apa itu di GDP ya? Adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Ya, misalnya setahun ya, misalnya dalam setahun terakhir berapa GDP-nya atau berapa output-nya dan seterusnya. Nah, jadi uh, ini yang disebutkan output, nah berarti yang kita harapkan peningkatan barang dan jasa ini tadi, dari, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan output maka itu namanya pertumbuhan output lalu kalau kondisi yang saya katakan adalah siklus bisnis, ada booming ada resesi, kalau booming berarti pertumbuhan yang positif maka resesi adalah lawannya, yaitu pertumbuhannya negatif, yaitu ketika output uh, agregat menurun saya pertumbuhannya minus seperti yang terjadi saat ini, yang ketika uh, masa resi uh, apa uh, pandemi ya sejak dari tahun 2019, ya, 2020 maka kalau kita lihat data statistik ya perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan, berarti adanya penurunan tingkat output. Nah, sedangkan persoalan yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Nah, jadi kalau konsep pengangguran ini apa? Secara definisi pengangguran ini adalah orang-orang yang tidak bekerja. Tidak bekerja karena bisa jadi tidak memiliki atau tidak sedikit lapang pekerjaan yang tersedia. Atau yang kedua bisa jadi karena kemampuan yang dimiliki oleh si calon tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan pasar. Yang menjadi persoalannya adalah ketika tingkat pengangguran ini sangat banyak Jadi tingkat pengangguran artinya adalah Persentase tenaga kerja yang menganggur Atau persentase tenaga kerja Dari seluruh angkatan kerja yang tidak bisa bekerja Karena berbagai alasan tertentu Nah, sedang kalau misalnya semakin besar katakan 10% Ini sangat mengehargakan Berarti kalau 10% ada 10% tenaga kerja yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena bisa jadi uh, sempitnya lapangan pekerjaan atau memang uh, kemampuan si calon kerja kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian kalau kita uh, melihat bahwa tingkat pengangguran ini menjadi sebuah tolok ukur utama sehat tidaknya sebuah perekonomian. Kenapa sebuah perekonomian dengan tingkat pengangguran yang tinggi ini menunjukkan banyak uh, tenaga kerja penduduk yang tidak bisa menghasilkan output atau tidak produktif. berarti kalau misalnya tidak produktif tapi butuh makan, maka ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa uh, si, uh, pengangguran ini menjadi uh, penentu atau menjadi uh, output yang dihasilkan dalam sebuah negara. tapi Uh, sebuah perekonomian dengan tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan yang rendah tingkat kesehatan perekonomian tetapi ketika tingkat pengangguran yang rendah ini menunjukkan bahwa performance dari uh, kesehatan perekonomian tersebut semakin uh, lebih tinggi. nah uh, kalau kita melihat beberapa apa yang mempengaruhinya adalah tentu banyak ya kalau kita mau mengkaji ya di mana tingkat pengangguran ini uh, banyak faktor yang pengaruhinya bisa jadi karena papan pekerjaan yang sempit atau sedikit, juga dikarenakan tingkat kemampuan atau human capital terjadi kurang baik dan seterusnya. Nah, mana kalau semakin tinggi tingkat pengangguran ini, uh, seperti yang saya pandai, akan mempengaruhi tingkat output secara agregat. Dari sejarah kelahiran ekonomi makro yang kita pelajari barusan, kita ketahui bahwa ekonomi makro ini muncul ketika terjadi de degree depression tahun 1930-an. Berarti bahwa sebelum tahun 1930-an, maka sistem perekonomian ini diserahkan ke dalam sistem pasar, yaitu bahwa sesuai keekunan kaum klasik, ya, perekonomian akan mencapai kondisi kesimbangan tertentu karena adanya Invincible Hand yang akan mengatur yang berarti campur tangan pemerintah menurut koan tidak diperlukan Nah, setelah terjadi degree depletion yaitu ketika uh, terjadi kemandikan ekonomi kemudian terjadi pengangguran yang terlalu banyak atau terlalu tinggi tingkat pengangguran di dunia maka uh, melalui pemikiran dari John Maynard Keynes diberikan peranan pemerintah untuk mengatur perekonomian agar bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi makro yang terjadi. Nah, berarti bahwa peranan pemerintah ini mulai muncul ketika melalui pemikiran dari John Maynard Keynes. Pertanyaannya apa yang akan dimainkan oleh pemerintah dalam mengatur sistem perekonomian? Nah, pemerintah dalam mengatur atau mempengaruhi ekonomi makro sebuah negara dia akan menggunakan tiga perangkat yang pertama kita sebut kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter dan kebijakan pertumbuhan. Nah kebijakan fiskal ini secara definisi dapat dikatakan merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pendapatan dan pengeluarannya atau income dan budgetingnya. Jadi uh, pendapatan negara ini bersumber dari pajak, ya. Lalu uh, pengeluarannya kalau misalnya pemerintah akan menaikkan pengeluaran tentu akan mempengaruhi pendapatan atau mempengaruhi pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran nah dalam kebijakan fiskal ini ada dua bentuk uh, kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam pengaruh pendapatan dan atau belanjanya yaitu kita sebut dengan ekspansif dan kontraktif ekspansif artinya meningkatkan belanja ya, atau membuat belanja uh, defisit. Ya, dan kontraktif adalah mengurangkan belanja atau membuat belanja uh, surplus. Nah, jadi inilah beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Jadi katakan misalnya dilakukan ekspansif atau uh, peningkatan belanja, tentu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian di negara tersebut. Demikian juga dengan kalau kebijakan yang kontraktif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita sebut dengan kebijakan moneter. Nah kebijakan moneter ini adalah diambil oleh bank sentral. Ya kalau misalnya di Indonesia disebut dengan bank Indonesia. Kalau di Amerika disebut dengan the Fed dan beberapa bank sentral ini di beberapa negara. Jadi bank sentral ini memiliki uh, apa kebijakan untuk mengatur uh, kuantitas uang yang terjadi atau yang beredar di sebuah negara. Ya, jadi, kalau ingin, misalnya, mengontrol jumlah yang beredar, misalnya, mau menurunkan jumlah yang beredar atau mau meningkatkan jumlah yang beredar, maka pemerintah atau melalui bank sentral bisa melakukan beberapa kebijakan-kebijakan, misalnya penurunan atau peningkatan suku bunga, dan lain sebagainya. Nah, kebijakan moneter ini nanti akan mempengaruhi. Uh, kegiatan atau persoalan-persoalan ekonomi makro kita pelajari tadi misalnya masalah inflasi ya jadi inflasi ini terjadi salah satu penyebabnya adalah karena margin yang terlalu tinggi ketika margin tinggi maka akan menyebabkan inflasi nah bagaimana cara mengontrol inflasi adalah bisa melalui kebijakan moneter dengan cara uh, meminimalkan jumlah uang beredar dengan caranya adalah menaikkan tingkat suku Supaya masyarakat nah, mau menabung ke bank tidak menggambung Nah yang namanya kebijakan militer Nah yang ketiga adalah kebijakan pertumbuhan nah, Kebijakan pertumbuhan ini adalah melihatnya dari sisi penawaran nah, jadi kebijakan pertumbuhan ini adalah merupakan kebijakan untuk mendorong tingkat penawaran agregat yaitu memacu tingkat produksi dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika pemerintah mendorong peningkatan output ya pada sektor-sektor ekonomi tertentu, maka kebijakan yang ini disebut dengan kebijakan pertumbuhan. Konsep yang lain yang harus anda pahami belajar ekonomi makro adalah siapa saja yang menjadi uh, pelaku ekonomi dalam sebuah perekonomian. Nah, berbicara tentang ekonomi makro, ya ada empat komponen atau pelaku ekonomi yang uh, kita kenal dalam sebuah perekonomian. yaitu yang pertama kita sebut dengan rumah tangga atau uh, sektor rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan atau jen, ini kita sebut dengan sektor swasta yang ketiga adalah pemerintah ke ini kita sebut sebagai sektor publik dan yang keempat adalah negara lain di dunia jadi di dalam dunia ini tidak hanya negara kita yang ada tetapi berbagai negara lain nah negara-negara lain ini interaksi ekonomi dan kita ini kita sebut sebagai sektor internasional jadi jadi perekonomian kita sebut sebagai perekonomian empat sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan lain lalu pertanyaannya bagaimana interaksi keempat sektor ekonomi ini atau keempat sektor pelaku ekonomi ini? interaksinya dapat kita gambarkan melalui siklus ini nah, jadi ini adalah rumah tangga perusahaan, ini pemerintah, ini adalah rumah tangga kemudian adalah negara-negara lain yang ada di dunia Nah, interaksi mereka ini kita bisa lihat dari arah eh, pendapatan dan pengeluarannya misalnya perusahaan pengeluaran adalah membayar pajak kepada pemerintah kemudian membayar upah eh, bunga dividen, eh, atau eh, pendapatan eh, gaji kepada rumah tangga eh, ya rumah tangga yang bekerja di perusahaan nah, jadi inilah siklusnya sedangkan penerimaannya adalah berasal dari hasil penjualan barang dan jasa yang dijual kepada rumah tangga. Jadi rumah tangga ini membutuhkan barang dan jasa dari perusahaan. Ya, jadi uh, pendapatan yang diperoleh dari gaji, upah, uh, upa, ya, atau gaji, uh, bunga, dividen ini digunakan untuk membeli barang dan jasa yang perusahaan. Selain untuk membeli barang dan jasa yang memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran lain di rumah tangga untuk membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pemerintah berarti bahwa memenuhi pajak dari rumah tangga serta dari perusahaan sebagai sumber pengeluarannya, eh penerimanya Nah, sedangkan pengeluarannya lain pertama membayar upah tenaga kerja yang bekerja di lembaga pemerintahan misalnya pegawai negeri dan sebagainya serta membayar uh, barang dan jasa yang diberi dari perusahaan. Yang saya pengadaan ini, itu destination nah, jadi inilah bentuk interaksi antara uh, ketiga uh, pelaku ekonomi lalu bagaimana dengan uh, sektor luar negeri nah sektor luar negeri juga punya peranan misalnya bahwa sebuah negara tidak semuanya itu uh, produk yang dibutuhkan tidak dapat diproduksi dalam negeri oleh karena itu dibutuhkan produk lain dari uh, luar negeri ya. Nah, Oleh karena itu, perlu ada impor. Nah, impor inilah yang menjadi uh, salah satu unsur interaksi negara kita dengan negara lain. Misalnya, konsumen membutuhkan produk, -produk lain di luar negeri, maaf, di, di impor, atau bisa juga bahwa perusahaan memiliki produksi yang tidak bisa dihasilkan oleh negara lain. atau ada kelebihan produksi yang ada di dalam negeri bisa dikirim ke luar negeri berarti adalah kegiatan ekspor jadi kalau mau ngirim produk luar negeri itu namanya ekspor membeli produk dari luar negeri itu namanya impor. ekspor-impor inilah yang menjadi gambaran hubungan interaksi negara kita dengan negara lain atau secara ringkas siklus penerimaan pengeluaran yang bisa menggambarkan hubungan interaksi antara Para pelaku ekonomi dalam perekonomian makro ini dapat kita lukiskan seperti ini bahwa pengeluaran tiap orang telah merupakan penerimaan bagi orang lain. Pengeluaran perusahaan menjadi penerimaan bagi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga menjadi penerimaan buat negara atau penerimaan buat perusahaan dan seterusnya. Ya, jadi ini yang tersebut siklus penerimaan dan pengeluaran. Nah ini contohnya, rumah tangga akan menerima upah, bunga, dividen, pembayaran transfer ya dari pemerintah ya, sebagai penerimaannya. Nah penerimaan ini akan digunakan untuk membeli produk dari perusahaan serta membayar pajak kepada pemerintah. Ini adalah merupakan ya, pengelolaannya. Sedangkan perusahaan akan memperoleh penerimaan dari penjualan produk-produknya, produk barang produk dan jasanya. Ya, kepada tangga, kepada perusahaan, baik eh, kepada pemerintah maupun nah, ya, kepada sektor internasional. Nah, sedangkan perusahaan ini, pendapatannya akan digunakan untuk membayar upah bekerja, membayar bunga pinjaman, membayar dividen kepada pemilik saham, ya, atau membayar pajak kepada pemerintah. Jadi, inilah gambaran siklus penerimaan dan pengeluaran dalam nah, perekonomian makro. Sedangkan pemerintah ini akan memenuhi budget dari perusahaan dan rumah tangga ini menjadi sebagai sumber penerimanya. Dan kemudian ini akan digunakan untuk membeli produk dari perusahaan, membayar upah, tenaga kerja, bunga, pinjaman kepada rumah tangga, serta membayar transfer sebagai pengeluaran. Jadi transfer ini sebagai penjamin sosial yang dibayarkan kepada uh, rumah tangga sedangkan rumah tangga akan membelanjakan sebagian penempatannya pada produk-produk impor ya, yaitu uh, misalnya didatangkan dari luar negeri atau perusahaan dalam negeri akan mengekspor sebagian produknya ke luar negeri nah, jadi uh, impor akan ditutupi oleh ekspor nah, nanti kita akan mempelajari ini dalam ekonomi uh, internasional atau dalam hubungan internasional dengan dagang dan luar negeri selanjutnya kalau kita melihat bagaimana interaksi antara para pelaku ekonomi dalam perekonomian makro sebuah uh, negara yaitu tadi ada perusahaan ada rumah tangga, ada pemerintah ada, inter ada sektor internasional ya interaksi keempat pelaku ekonomi ini dapat terlihat dari uh, hubungan mereka dipaksa Ya, jadi, arena pasar interaksi antara empat pelaku ekonomi ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, kita sebut dengan pasar barang dan jasa. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja dan pasar modal, jadi untuk arena pasar yang ketiga. Ya, jadi, apa itu pasar barang dan jasa? Nah, secara definisi, bahwa... Produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan dijual kepada rumah tangga atau pemerintah atau ke uh, sektor luar negeri. Berarti bahwa uh, dalam atau di pasar barang dan jasa perusahaan menjadi supplier. Ya, sedangkan demandnya atau permintaannya itu berasal dari pertama rumah tangga, pemerintah atau bisa jadi perusahaan lain baik di dalam negeri maupun dari luar negeri nah interaksi mereka ini kita sebut sebagai uh, interaksi antar pelaku ekonomi dalam pasar barang. Nah, pasar yang kedua adalah pasar tenaga kerja. nah suppliernya adalah rumah tangga. rumah tangga memiliki stok tenaga kerja atau uh, tenaga tenaga yang akan dijual di pasar tenaga kerja. sedangkan permintaan ini berasal dari perusahaan atau pemerintah. Jadi, inilah gambaran interaksi antara pelaku ekonomi di pasar ekonomi kerja. Pasar yang ketiga adalah pasar modal. Nah, jadi, bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi di pasar modal? Rumah tangga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga. Bunga dividen, ya. pendapatan ini sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan, atau belanja, atau konsumsi. Sebagian lainnya akan disimpan atau diinvestasikan uh, di pasar modal. Nah, harapannya adalah setelah diinvestasikan di pasar modal, uh, rumah tangga ini akan mendapatkan bunga sebagai salah satu sumber pendapatannya. Ya. Nah, kemudian bisa juga meminjam di pasar modal. Jadi di pasar modal ini interaksinya adalah pertama perusahaan, pemerintah, bahkan rumah tangga, bahkan sektor luar negeri juga Jadi kalau misalnya rumah tangga memiliki dana lebih akan diinvestasikan di, di, di pasar modal Kemudian perusahaan yang membutuhkan dana atau modal akan meminjam di pasar modal Atau pemerintah untuk membiayai belanjanya bisa meminjam di pasar modal atau sektor laundry untuk memperlancar hubungan dagang di negara ini Atau di negara tertentu bisa menjam di pasar modal Nah inilah salah satu bentuk pasar yang menggunakan uh, hubungan interaksi Tempat pelaku ekonomi dalam rekonomi Nah perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri ini bisa terlibat dalam kegiatan pinjam-minjam di pasar modal Yang dikurnir biasanya adalah lembaga keuangan lembaga keuangan yang kita masuk seperti bank, dan beberapa lembaga keuangan yang lainnya. Ya, jadi, uh, lembaga keuangan ini menjadi mediator antara uh, antara pelaku ekonomi, ya, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, sektor luar negeri, pinjam-pinjam ya, di antara mereka, itu dipidiasi atau dikornil oleh lembaga keuangan. Lalu berbicara tentang pasar modal, ada beberapa instrumen yang akan kita sering temui ya dan harus anda ketahui konsep dasarnya, yaitu yang pertama kita sebut dengan obligasi. Nah, obligasi ini adalah ya, secara definisi dapat dikatakan merupakan surat hutang. Ya, Nah, obligasi ini ada dua uh, bagian yang, atau dua sis, pihak yang bisa mengeluarkan Yang pertama pemerintah dan yang kedua adalah perusahaan. Jadi kalau pemerintah yang mengeluarkan sebukan obligasi pemerintah, jadi obligasi pemerintah ini kita sebut juga dengan surat perjanjian pemerintah yang uh, dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian akan membayar pinjamannya kepada si pemberi pinjaman, tentu dengan uh, misalnya jatuh tempo yang kapan, tingkat suku berapa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan obligasi korporasi adalah surat perjanjian Bersedia bayar yang dikeluarkan oleh korporasi ya untuk meminjam uang. Ya. Nah, jadi, sama juga dengan obligasi pemerintah, kalau di dalamnya harus tertera jumlah pinjamannya, suku bunga yang berlaku, atau tingkat bunga yang berlaku yang ditetapkan, kemudian jatuh tempo dan disebabkan. Nah, perbedaan antara obligasi pemerintah dan korporasi adalah lembaga yang mengeluarkan obligasinya. Nah, jadi, kalau obligasi pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah, dan obligasi korporasi dikeluarkan oleh korporasi. Dari segi keamanannya, umumnya obligasi pemerintah ini jauh lebih aman, lebih safety ya, karena pemerintah yang mengeluarkan ada jaminan bahwa uh, utang pemerintah ini pasti dibayar. Lalu, uh, instrumen yang ke lainnya adalah saham. Nah, perbedaan antara obligasi dan saham. Kalau obligasinya merupakan surat utang, tetapi kalau saham adalah surat kepemilikan, jadi kalau kita memiliki saham sebuah perusahaan, maka sesungguhnya kita boleh mengatakan kita memiliki perusahaan tersebut. Tetapi dengan proporsi sekian, saya bergantung kepada jumlah saham yang kita beli. Nah, jadi, saham ini merupakan instrumen keuangan yang memberikan kepada pemegangnya bagian kepemilikan perusahaan serta hak untuk memperoleh dividen nah, Jadi, kalau semakin banyak kita membeli saham perusahaan tersebut, berarti kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut semakin besar Dan, e, hal yang lain adalah dividen Jadi, kalau dividen ini adalah merupakan laba perusahaan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham nah berbeda kalau obligasi dia berinya adalah tinggal suku bunga atau bunga yang dibayarkan kepada si pemberi pinjaman kalau sisa saham dia bentuknya lah dividen nah perbedaannya kalau obligasi ya, tidak mengenal kerugian yang dialami oleh si ya, penerima pinjaman tetapi kalau dividen ya besarnya bergantung kepada untuk rugi yang didapatkan oleh si uh, perusahaan. Nah, inilah kira-kira perbedaan atau uh, instrumen yang kita akan kenal atau yang akan kita uh, uh, ketahui nanti di dalam pasar modal. Nah, terakhir, bahwa semua yang kita pelajari di dalam ekonomi makro ini tentu membutuhkan data yang uh, dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu untuk uh, bisa mengakses beberapa data-data ekonomi makro, ya ada beberapa lembaga penyedia data yang bisa uh, digunakan atau diakses secara bebas atau secara gratis ya, misalnya seperti Badan Proses Statistik dengan laman bps.go.id, ada juga Otoritas Jasa, Jasa Keuangan atau OJK ya, dengan laman ojk.go.id atau Bank Indonesia di ID atau dari lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas ya. kemudian ada juga lembaga internasional yang menyediakan data ekonomi makro yaitu seperti Bank Dunia atau IMF nah inilah beberapa uh, sumber data ekonomi makro yang bisa diakses Apakah ini saja? Tentu video gitu. Banyak lembaga-lembaga, baik skala nasional maupun internasional yang bisa menyediakan data ekonomi makro yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis kondisi ekonomi makro sebuah negara atau beberapa negara. Nah, Jadi, uh, dengan demikian, saya pikir ya, matribulat kita tentang uh, Tinjauan ekonomi makro kita bisa cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Atas rahayanya, saya ucapkan terima kasih.